Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan rancangan bisnis yang kami buat. Rancangan bisnis kami adalah rancangan bisnis tentang jasa ini pembuatan jasa pembuatan undangan digital atau online. Saya Ananda Syah Saya Tasya Aurelia. Dan saya Virginia Widia Putri. Ya. Jadi rancangan bisnis kami ini tadi rancangan bisnis ini jasa jasa pembuatan undangan digital atau undangan online. Jadi undangan digital itu kayak gimana ya? Kayak berupa video atau powerpoint dan semacamnya. Jadi Kan lagi saat ini kan lagi masa-masa COVID atau pandemi. Nah, masa-masa pandemi itu e, sangat berdampak buruk bagi semua orang tentunya. Salah satunya itu kayak e, acara pernikahan, terus juga pesta, ulang tahun, dan sebagainya. Nah, dari masalah tersebut, kelompok kami itu kayak mempunyai terobosan baru, mempunyai terobosan baru membuat desain undangan digital atau undangan online karena pada saat ini itu walaupun e, pandemi ini masih ada tapi tetap banyak orang yang e, melakukan acara kayak resepsi atau acara pernikahan, pesta, ulang tahun dan lain-lainnya yang, yang dimana itu e, sangat apa ya sangat nggak aman lah pokoknya sangat bahaya lah istilahnya itu. Nah terus menggunakan undangan digital ini selain murah lebih praktis dan juga nggak ada kontak fisik ya tentunya itu nggak perlu menyebarkan undangan ke rumah-rumah gitu jadi nggak ada kontak fisik sama sekali tinggal kirim undangan undangan digitalnya itu melalui email, sosmed, baik secara online ke teman atau ke sanak saudara. Visi dari kami yaitu kami selalu berupaya menjadi jasa undangan digital yang terpercaya, handal, dan berdaya saing tinggi dalam peraturan bisnis nasional dengan memberikan pelayanan prima, berkualitas, dan bertanggung jawab. Misi dari kami yaitu kami menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik. Kami akan berusaha responsif dalam memberikan solusi jasa yang ekonomis namun berkualitas. Kami menjaga dan meningkatkan hubungan komunikasi dengan, dalam menjalin kemitraan dengan segala pihak demi tercapainya kerjasama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Kami mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional serta mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dan kinerja dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan bisnis dan kerjasama antar mitra usaha. Kami mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, berkualitas, handal, dan memiliki dedikasi yang tinggi demi tumbuh kembangnya jasa kami. Nah, selanjutnya adalah promosi dan target konsumen. Pemasaran dari eh, pada bisnis yang akan kami kembangkan yaitu melalui sosial media. Salah satunya adalah Instagram bisnis. Mengapa kelompok kami menggunakan Instagram bisnis? Karena hal tersebut bagi kami cukup efisien, mengeluarkan sedikit biaya namun menciptakan hasil yang lebih. Selain sosial media, kami memasarkan melalui broadcast chat untuk menawarkan jasa kami. Target kami tentu saja adalah orang yang menikah ulang tahun, uh, wedding, kitan, pesta, dan sebagainya yang memerlukan undangan pada acaranya. Ini untuk rencana keuangannya ya, uh, untuk promosi di Instagram, kami kan menggunakan Instagram bisnis ya, lah. itu ya kurang lebih 10 ribu perharinya, itu dapat menjangkau mulai dari 1.300 hingga 3.400 orang dalam sehari, itu uh, kurang lebihnya ya, segitu. Untuk kuota, ini Rp20.000 untuk promosi. Itu melalui WhatsApp atau aplikasi chat, dan, so dan sosial media yang lainnya. Itu rancangan keuangan dari kami. Terima kasih. Itu tadi uh, presentasi rancangan bisnis dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe lupa.